Terus, kok mana seri se, so, melarat dunia ini mesti, oh, mana wong om melarat aengkak tongkang gak asap misalnya ruhen tetik kondektor peace, sing numpak konco celale nu separuh digratisi gak berukhen, biru-biru digratisi bisa opo jatuh, gitu. e kereengkak, ya udah dong, kok sampe santai mau, santai biarmu atau melarat supir ruhen gue warin talan mu wong. Sako pelung aku sate rano santai, ibu gasap tora, uang raba lo kok nilai, uang balap tuh ya, kalo cari saya penerok, pendapat lo nopo pendapat jin ya ico pendapat temen pendapat kok kau iso ro, uang melarat lah wajib, saka, hai gua cun uang sufi, uang sufi sing ro fakih, cari mam safi, iza nih sufi yang ini kiri sufi waras sih, maksudnya uang sufi tapi terok, jadi misalnya kayak melarat terjematan kok wudhu mikir iki banyu Sopo, sing bayar listrik sopo, urun rongewu ewu, paling enggak, ya maka itu ya urun, ora tambah sufi tambah juga alasan melarat, oh sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat sukuat masjid Lau mualat ya, terus. Eh, contoh gampang, lo lapar kira, coba Itu lapangan ini siapa? Lapangan umum pwedik nih. Kok isah terus nih, mau apa, coba? Rafia kan Rafia udah Rafia beresak gulung ya. Semula bapak? bapak? ya. Untuk apa no. <laughs> Untuk bapak, terus 2500 lima Songko lapangan. Ibu Ed ini tahu ya Tapi sama ini berjalan tak terus Jadi gus dibagi Mari Vietnam. Aku mau, Ma, mari betna. kok chaos, Indonesia. Mas <laughs> saya ben ngerti hukumnya bangiran. Malah enggak istighfar istiwaan film apa istighfar laras soal Wong Lia tak mau cuman tolong melarat untuk tujuh ya uya <laughs> <laughs> maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sajanya hukum ngono tapi kan terus lucu aku ini dari Imam Safi, aku itu kodi masa majdul zakat mau melarat kan aneh tiannya terus mustahike sopor mau melarat Dewi Muzaki jadi saya sebenarnya ya mau cari takok tapi <laughs> akhirnya lucu dia beli akhirnya terjadi mam sapi, ya fakih nginegi sing marai hatiku bener. Aku itu fakih pemerintahan, ya zakat itu ya, ditarik uang syubhat, jika ana uang melarat, enak sih melarat zakat murkong rosot nyani syubhat, ke ya, alhamdulillah melani di sini wong nak nyifati pangeran nak nyifati uang apa ya? Alladina yunfiku nafis sarro Waduro, lalu fakihwais yang macam no infakufisarro. Nah kalau Quran yo rawang apa, Allah ini nanya yang fikuna fisarro, waduro. Pas seneng Yusuf Dako, pas duro melarat lah yo, Yusuf Dako. Terus akhirnya keluar. Tapi Imam Syafi'i kan fakih pemerintahan kan gak mungkin memaksa orang melarat. Ahu kirillah yo tukang memelah, zakat zakat. Ya kan jeruk makan apa? Jeruk. Tiga terus ada disiplin ya ada mujagi ada mus takhiru coro fakir tapi nak corotat hirul mal dia corotat hirul mal nyutak nodul nyowong larat lah yudonya nengakasing ora suji dan kurang suon gak ya. zaka maksudnya nak kue khasil parkiran kok lima atau sewu ya zakat nabiroh nak lima persen setengah birroh lima persen lima atau sekan zakat ya birroh zakat luar setengah birroh kalau saya bu setengah, dari sini gua lebih kota ampej, jadi lumayan giling-gilingan paling enggak, jadi robana dolamna anfasana ngerasa salah. So ketemu jadad-jadad yang pojok di empa gua kayak saya kata ibu, dua pojok, jadi kafaro sampai dua saham neng lapangan. Bomen ibu-ibu, kadang-kadang nah, merasa kayak, wah biasa bal-balang gua istau nganggu lapangan. Nah ibu-ibu itu -ibu, ibu, ramalah tahu mo, bal-balang, <laughs> jadi kan lumayan gua nimbanya. Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Garno ae mumko halal gitu. Ya. Cuma iki cerita uang melarat lah. Sakjane aja muni wajib ya apa? Sakjane. Angal kok koyo melarat wae lho. Ya Rodok sensitif ndadak. Ya